kinian yang memandukan pemahaman teknologi dan kalau sebetulnya ikut ikutan pun kalau berani mengambil kesempatan kemungkinan hasilnya juga sama dengan yang sudah paham juga karena untuk pengembangannya kan bisa bertanya yang sudah ngerti intinya seluruh aspek bisa e, kita gunakan dan seluruh kesempatan tuh ada peluangnya di sini jadi iya. bisa di, di, di, di, di, di layak ditawarkan sehingga orang cara tidak seperti apa. kalau peluangnya kalau orang oh, jualan Kuliner, nah, harus menyediakan tempat, harus oh, lihat iya. e, situasi pangsa pasarnya, pasarnya kayak apa, apa yang mau dia jual. Kalau yang ini semua orang bisa kok, karena modalnya cuma Android. Ya, betul. Iya. Jadi terus kalau tidak punya Android mungkin tidak bisa. Terus. sekarang untuk kalau mau jual kuliner, hmm. ya, untuk lokasi yang strategis, untuk beli anginnya aja bahasanya, untuk sewa ruko kosongnya itu berapa apa semua oh, terus kemungkinan habis 100% juga belum ada yang jamin sisa sore itu mama yang dimasak itu kan bahannya uang semua tapi bisa, besok pagi dan bisa lagi itu uang yang hari ini yang gak habis kita hilang ini kita kan berada di zona kenyamanan, nah. kita merasa kita sudah enjoy lah ternyata tidak seperti itu. Sebetulnya kayaknya bukan zona nyaman mas. Hmm. Jadi, zona aman. aman, aman karena mas. ya kita bisa mengontrol keinginan kita, meskipun itu tidak produktif. Oh ya. mau kesana karena tidak nyaman. aman kan di rumah aman lah. Oh, mana tahu kalau keluar rumah kan alasannya banyak. Karena hanya cari keamanan. Yang nyaman itu jika ya bermain-main seperti tadi. Itu. orang itu pun kalau mau melakukan yang sama keuntungannya juga sama artinya tidak ikan sama sekali karena yang disusahin belum tentu karena wilayahnya beda-beda saya -beda. dihidupkan harapan untuk 19 kalau nanti di akhir tahun panjang umur Ditanya, "Pak, harapan bapak tahun depan kalau saya tidak punah pernah nanam apa apa saya tidak punya harapan. Kalau ada harapan lebih baik, memangnya kalau hari ini tidak baik, yang lebih baiknya kayak apa? Jadi, tapi kalau ada di sini sudah kan, kita di tahun depan itu berkembang, berada dari sini tahun ini Itulah yang makanya harus dimulai dengan kegiatan yang bisa mengubah harapan Jadi, Contohnya gila, hari ini nanam tanaman ya. Cepat ke kedua di tahun depan dan menghasilkan gitu. Tapi kalau enggak yeah. pernah anak, tapi kan nggak bisa berharap juga. Apa yang mau kita apa? Mau trianya juga harus beli. <susur> dan <susur> di situ. Hmm. Kemudian kalau mau dapat warisannya kalau orang kita kaya, yeah. kalau orang tua kita kaya, kalau enggak dapat juga, <susur> <susur> Itu